Hai hai hai, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama gue di sini. Dan seperti biasa di channel ini gue akan uh, memberikan info info ter up to date dan tentunya membahas seputar dunia slot. Oke, jangan lupa untuk di like, comment and subscribe-nya ya bestie. Dan di sini gue di kembali ya tentunya bermain di Gas of Olympus dengan bawa modal 100 ribuan aja ya. Dan tentunya gue lagi main di situs permen 138 gajah makan permen gacor main. Oke, okay, pastinya situsnya aman terpercaya dan juga berlisensi ya. Oke. Okay. Betul Apa kabar ya kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga aktivitas kalian juga semakin lancar nih ya. Oke, okay. kita pemanasan-pemanasan dulu aja mainnya ya, sambil-sambil dulu ya, lemesin dulu si usnya biar mau ngasih gacor-gacornya buat gue di sini. Nah, pasti semoga hari ini menjadi hari uh, keberuntungan gue ya, untuk dapetin cuan-cuannya bareng si us nih. Oke, okay. gaskan-gaskan dulu, tipis-tipis dulu aja ya kan, dikit-dikit lama-lama jadi bukit Anjay. Oke, okay, di sini gue bakal ngasih kalian untuk pola-pola gacornya ya, semoga bisa bawa hoki juga nih buat semua. Dan juga gue bakal kasih untuk tips dan triknya mengenai info-info slot gacor dan juga bocoran -bocor slot gacor hari ini Jadi buat kalian simak maksimal terus videonya sampai habis, jangan di skip ya bestie Oke, okay. nyoconya cowok -nyo cowo santai ya, akan sambil menikmati secangkir kopi dan nyebat-nyebatnya biar gak tegang ya Main sesuai feeling dan menikmati permainannya Ya, tinggal menunggu hasilnya yang mantep-mantep. Aduh, pokoknya gas kerelah ya, garcep-garcep aja, santuy-santuy aja, biar lebih enjoy. <laughs> Oke. Okay. Dan nah, di sini gue juga mau ngasih untuk bocoran RTV-nya ya, dengan win rate tertinggi nih untuk uh, mudah dalam bermain di game slot online yang lagi gacor pastinya ya karena kalau misalkan main di RTP tinggi itu memungkinkan untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi oke okay. ya, oh kali 50 nya anjay oke okay. tipis-tipis aja tapi tipisnya enggak tipis-tipisan <laughs> gimana sih <laughs> Main receh-receh aja, tapi cuanya nggak recehan ya, bestie. Ya, <laughs> oke, okay, lumayan ya, langsung dapetin Gopek nih, bestie. Oke, okay. dan gue juga mau ngasih tau untuk disclaimer-nya dulu ya. Pastinya jadikan tonton ini sebagai hiburan-hiburan saja ya, sebagai hiburan semata ya hanya untuk sekedar mengisi waktu luang bestie, oke. Okay. Dan pastinya jadilah bijak dan diambil positifnya, buang negatifnya, oke. Okay. Tidak untuk ditiru dan hanya untuk usia 18 plus, ya 18 tahun ke atas. Jadi buat kalian yang merasa belum cukup umur ya atau masih belum berusia 18 tahun ke atas ya di skip aja nih, ya apabila uh, video gue lewat di beranda kalian. Oke, ini gue lagi menunggu untuk uh, sepin-sepin gratisnya nih, tapi nggak muncul muncul gimana ya, Bestie ya? Daripada ngebaik ngebaikan kan, mending cari skater-skater gratisnya aja dulu nih. Oh, akhirnya dapet juga nggak tuh ya? 4800 nih, Bestie. Oke, kita lihat untuk hasilnya nih, mudah-mudahan dapetin yang mantap-mantap ya. Okay. dan kalau kalian mau join di situs permen 138 kalian bisa langsung klik aja link yang ada di pin komentar ya besi ya kalian tinggal klik langsung join sekarang juga gak usah pakai lama-lama nih <laughs> dan nah, pokoknya kalian jangan sampai ketinggalan untuk info-infonya ya yang menarik di sekitar video sorgaco di sini besi oke okay. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe dan jangan lupa untuk aktifin notifikasi lonceng biar kalian dapat notif dari gue setiap hari. Oke, okay. di sini gue juga mau ngasih pantun ya uh, sebagai hiburan karena kalian juga udah bantu support channel ini nih, Bestie. Oke? Okay. Kakejus berburu permen, Cakep anak baru dapat bonus men tentunya di permen 138 gajah makan permen gacor oke okay. lumayan nih udah dapetin 500 ribuan ini aja udah worth it ya sang ya kalau sekarangnya memang udah nggak ada tanda-tanda kegacoran ya gue juga nggak mau paksain mending gue mau langsung rehat aja dulu ya gue udah nggak sabar pengen nikmatin hasilnya ya kan dari permainan ini jadi mungkin nggak lama gue bakal langsung cabut aja. Nih. Tapi sebelumnya terima kasih banyak ya buat temen-temen yang udah nonton videonya sampai habis Semoga enjoy ya semoga pola-pola yang gue bagikan di sini juga bisa bawa hoki nih Dan semoga videonya juga bisa menghibur teman-teman semua ya Oke okay. Sekian videonya gue izin pamit Salam jackpot, salam bd, permen 138 Bye